Yos, Yos itu e, ujian masuk negeri seperti Istanbul University, Sakarya University, e, Izmir University. Mereka membutuhkan it, semuanya itu Yos. Apa itu Yos? Ujian Yos ya banjir uyuklu e eh, orange senaf. Oke, saya jelaskan apa itu Yos. Yos adalah ujian masuk universitas untuk para pelajar asing yang ingin melanjutkan studi di pelajar asing di perguruan tinggi atau universitas di Turki. Ujian ini hanya berlaku dan diterima oleh 5000 siswa di Turki. Pelajar asing mendapatkan kesempatan untuk memilih fakultas dan jurusan sesuai dengan program studi yang dibuka di masing-masing universitas. Calon pelajar tersebut akan diterima di universitas yang dipilih berdasarkan nilai ujian yang sudah memenuhi standar minimal di masing-masing program studi. Nah, standar minimalnya itu jadi gini, ujian YOS itu ada di, dibagi menjadi dua macam, ada ujian di Indonesia dan juga di luar negeri. Jika ujian di Indonesia, kita bisa e, harus kita harus menempuh nilai e, 35 dari 100. Itu untuk Istanbul University dan Sakai University. Nah, jik, e, itu dan, dan itu pun jurusannya jurusan yang berbeda. Itu yang saya jelaskan itu tadi itu. Itu jurusan bisnis, bisnis school. Isletme dalam bahasa Turkinya. Atau ya, istirahat Dan jika di Turki, kita mengikuti ujian di Turki, uh, kita harus menempuh nilai 50,5. Waktu itu saya masuk nilai 30, tapi saya nggak masuk karena saya ikutan di Turki gitu. Dan pada akhirnya saya mengikuti uh, ujian mandiri di Sakaya University, yaitu melalui jalur berkas atau jalur raport gitu. Oke. Okay yang kedua saya akan menjelaskan tentang beasiswa YTB, YTB adalah Turki Buslarase atau Turki Buslari atau yang di, bisa, bisa disebut beasiswa, beasiswa di Turki beasiswa Turki, Turki Buslari adalah beasiswa untuk program S1, S2, dan S3 penelitian hingga program bahasa Turki, beasiswa YTB tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan dan hidup saja, tapi juga menjamin penampatan Universitas Hunters nanti. Nah, mungkin nanti banyak yang bertanya e, bagaimana itu cara daftar YTB itu. Daftar YTB sangatlah mudah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pendaftaran beasiswa Turki dari 2020 dapat dilakukan secara online pada website resminya, yaitu tbbs.turkiye.burslari.gov.tr Mungkin Bapak-Ibu bisa ditulis di notes-nya masing-masing. Barangkali ada yang ingin uh, mencari info tentang YTB itu. Mm -hmm. Saya akan bacakan tentang webnya itu. Oke, webnya tbbs .gov tr nah di situ nanti bapak ibu akan ditunjukkan kepada apa membuat akun dulu terlebih dahulu nanti bapak ibu akan tahu eh, kapan kita harus apply eh, apa namanya beasiswa itu gitu daftarnya kapan nih bolanya kapan dan terakhirnya pun kapan gitu mungkin itu mas yang saya bisa jelaskan baik menarik sekali ya mas terkait tadi juga mas uh, Fadil menjelaskan juga terkait ada link ya bapak ibu yang pertama tadi kami sudah share terus ada juga dari rekan juga yang sudah share mas Erlangga juga terima kasih jadi link utama adalah di atau turki lanjutnya bapak ibu juga boleh masuk ke tbps.turkiye.burslari sudah ada di kolom chat ya Oke, kita kembali ke Mas Fadil. Mas Fadil, boleh diceritakan enggak? Mas, tadi kan ada dua ujian nih. Yang pertama ada uh, skornya ada 50. Uh, minimal 50 ya, 50 dari 100. Itu bidangnya yang harus dipersiapkan apa aja ya Mas ketika <tuh> okay. kita ingin uh, ikut ujiannya dari yang diselenggarakan oleh kampus, seluruh kampus di Turki ya. Termasuk Istanbul, okay. Sanjana juga. Yang dibutuhkan dalam ujian Yos adalah matematika. Yang paling pertama dan juga bahasa Inggris. Kita harus mengenali dulu bahasa Inggris lebih dalam. Karena dalam uh, apa, ujian YOS itu, kita harus bisa dulu bahasa Inggris. Jadi semua soalnya itu bahasa Inggris dan bahasa Turki. Sesuai pemilihan kita. What is choice my, my hand? Gitu. Oke, okay, berarti ada dua ya, yang harus memang yeah. di utama, ada bahasa Inggris yang pertama dan juga adalah matematika. Ini wajib untuk seluruh uh, bidang atau ilmu ya Mas ketika uh, kita ingin coba apply apapun bidangnya itu ya Iya itu Misalnya, wajib butuh semuanya jurusan kita kedokteran atau bisnismen atau macam semuanya yang pokoknya yang bakalan masuk Universitas Negeri itu wajib melakukan ujian dios terlebih dahulu yaitu matematika dan setiap jurusan pun beda-beda nilainya Kebetulan kemarin nilai eh, di bisnis saya di jurusan saya itu wajib 30 kayak eh, wajib 50 untuk di luar negeri untuk di Turki dan untuk... ada ada biaya untuk eh, pendaftaran YOS-nya. jika di Istanbul University 800 800 TL atau bisa di convertin sama di Indonesia sekitar 750 TL lah beda-beda gitu. sekitar ini ya uh, 750 tele sekitar 500 ribuan ya biaya yang harus dikeluarkan ya, sekitar untuk... 550 sampai 700 ribu ya, Mungkin, sekitar itu ya mas pendaftarannya ya. Ya. pendaftaran di universitas atau pendaftaran satu kali bisa menyangkut seluruh universitas mas gimana mas pendaftarannya tersebut dengan uang pendaftaran tersebut termasuk kita bisa nantinya plus seluruh universitas atau hanya seperti di Sakarya aja. enggak sebagai contoh misalkan kita mau daftar yos di Istanbul University. nah di Istanbul University ini kita harus daftar 800.000 800, ribu, 800 e, lira. gitu beda-beda di Sakarya waktu itu di Sakarya yang setahu saya itu Sakarya lebih murah karena kotanya itu kota kecil gitu mungkin sekitar 600 tele gitu oh beda beda ya yang beda -beda. mas yang mas di Istanbul kemudian ketika yang mas di saat ini di Sakarya itu dengan ujian mandiri ya mas ya saya ujian Halo. mandiri oke mantap kemudian kenapa tiba tiba langsung ambil jurusan bisnis manajemen mas sebelum akhirnya oh memutuskannya apakah memang dari awal memang berencana ingin ambil jurusan ini Ya, yang pertama Emang saya ingin menjadi seorang HRD gitu pengen jadi uh, orang yang suka uh, wawancarai orang gitu Pak. interview orang lebih kayak lebih ini ya oh tertarik ya. bidang ini hmm. ya Mas Oke memang dari awal memang cita-citanya ingin masuk di jurusan ini ya di jurusan human resource atau di bagian uh, sumber daya manusia ini. Kemudian ketika sudah sampai di sana nih Mas uh, sebelum ke sana dulu ya sebelum uh, ke, uh, disampaikan tadi Mas Fadil bahwasanya sudah Oke. diterima. Kemudian belum ke sana persiapannya apa aja Mas? Oke, yang paling pertama mungkin uh, uang dulu ya Pak yang disiapin. <laughs> Karena di Berangkat ke Turki harus menyiapkan uang yang kedua, mental karena di sini kita akan e, segalanya sendiri akan mandiri, seperti anak rantau. Itu apa aja yang disiapkan? Mungkin untuk berkas-berkasnya, Mas, saya akan jelaskan tentang berkas-berkasnya. Boleh. Boleh apa saja, Mas, untuk bapak ibu yang bakalan berangkat mandiri tidak melewati agen. Mungkin Bapak-Ibu bisa dicatat, ini juga catatan buat Bapak-Ibu, karena ini penting buat anak-anaknya yang buat eh, kuliah keluar negeri gitu. Jalur mandiri. Oke, yang yang harus disiapkan itu pertama ijazah SKHUN, terus transkrip nilai, foto 4x6 biometri, 4x6 ya? Terus, oke, okay, mungkin, mungkin mungkin cukup segitu. Tiga dulu, selebihnya saya akan jelaskan eh, di WA-nya WA Mas Ripto Mungkin nanti ada file yang saya kirim, Kita akan coba share juga ya, Bapak Ibu. Kalau kurang lebih, uang yang dipersiapkan kurang lebih berapa ya, Mas? Kalau gaya mandiri kurang lebih, kalau tiket pesawat itu udah mandiri yang enggak enggak tergantung sama kita gitu mungkin kalau tiket pesawat ya. sekarang Indonesia Turki itu sekitar 10 juta itu udah udah baru-baru berangkat aja gitu eh 8 juta lah mungkin 5 sampai 8 juta pengerak terus inflasi juga Iya untuk uh, biaya ininya Mas, biaya uang kuliahnya yang harus dibayarkan itu berapa okay. kalau jalur mandiri? Di jurusannya Mas ya tepatnya. Oke. Okay. Kalau di jurusan saya eh uh, yaitu 7.500 lira. Atau kalau di rupiah kan sekitar mungkin 7 juta atau 6, 6 juta sampai 7 juta lah mungkin. Gitu. Dan uh, itu, itu tuh termasuk mahal karena sedang inflasi. Pada tahun sebelumnya, jadi orang Indonesia itu, pada di jurusan saya itu cuma ada dua orang, saya dan Angkatan 18 gitu. Di Angkatan sebelumnya cuma 500 tele atau bisa disebut sekitar 400 tele, 400 ribu rupiah. Karena sekarang lagi inflasi, jadi kita bayar lebih besar gitu. Karena Pak Erdogan akan turun mungkin ya. Gitu. Ini... Inflasi efeknya salah satu kenaikan biaya kuliah juga ya mas. Selain yeah. biaya yang dikeluarkan selama kuliah tadi kurang lebih 8 juta atau biaya dengan jalur Yos atau mandiri, kemudian Mas Fadil adakah biaya lain yang harus dikeluarkan selain bukan pesawat, apakah biaya seperti <coughs> ada uang ged atau uang tambahan atau apa gitu? Ya yeah. mungkin biaya daily life, uh, keseharian kita untuk bulanan biaya bulanan gitu seperti apartemen makan transportasi dan lain-lain pertama kita akan bahas tentang apartemen jadi di, di Turki itu semuanya itu menggunakan apartemen ya bapak ibu tidak menggunakan kos-kosan jadi kita sharing room dengan orang-orang lain gitu sama teman-teman kita yang dari Indonesia harganya itu eh, tergantung yang rumah saya sekarang harganya itu 3000 3000 tele atau bisa disebut dengan sekitar 2 juta 700an ini selama 1 bulan 1 bulan ya 3 juta yeah. tadi ah. oh, ya itu uh, lokasinya di Sekarya ya di Sekarya beda Tapi kalau di Istanbul oh, ya lebih, yeah. lebih pengalaman saya di Istanbul saya pakai apartemen 2 plus 1 itu harganya 5.500 Kalau nggak salah, itu ya lima ribu sekitar ya 4 jutaan 4, ya, empat juta lima ya ratus. gitu, sekian Berarti memang uh, harus yang dikeluarkan itu. Kalau yang tadi, biaya seperti uang gedung tidak ada ya, udah berarti nggak ada itu gitu ya. Uh, uang semesteran itu. 7500 di tahun sekarang itu udah udah, udah untuk semuanya e, seperti contoh ujian-ujian uang gedung gak ada gitu, udah e, semuanya, udah toplam semuanya berarti e, dibayarkan nanti tiap awal semester gitu ya mas? iya, yes, tiap awal semester e, dari kampusnya sendiri, apakah ada juga beasiswa yang ditawarkan mas ketika nanti <tuh>. seperti mas Fadil udah masuk nih Apakah ada beasiswa internal kampus juga Oke. seperti kalau, kalau di beasiswa Indonesia kampus bisa... okay. kalau internal uh, besok internal kampus lebih ke sih, pak. Siva Tafis ya Tafis 30 juz uh, dia bakal oh, okay. uh, 100% persen beasiswa gitu yeah, yeah. jadi oh, mungkin Bapak mantap. Ibu yang mempunyai anaknya tahfiz dia bisa dimasukkan tuh ke Universitas-Universitas Turki karena dia bakalan 100% siswa gitu. Dan bakalan dikasih uh, uang untuk sebulanannya. Begitupun rumahnya. Mantep ya. Selain yeah. biaya Tafis, ada kan organisasi dari misalkan uh, IPK atau dari yang lain gitu, Mas. Keaktifan organisasi gitu. Nges, kalau ini, kalau keaktifan organisasi untuk uh, yang nggak ada mungkin enggak ada ya tapi saja ya untuk karena, saat ini yang enggak ada uh -uh. karena di tafiz itu bakal diwadahi di ya, apa asrama-asrama begitu mas hmm, oh, iya. Iya. dan asramanya itu bekerjasama dengan universitasnya jadi di asrama itu kita enggak hanya tidur kita seperti pesantren kita ada jadwal ngajinya kita ada jadwal kelasnya gitu baik kalau yang uh, kalau ini kan mas jalur mandiri ya, yes. atau <tuh> untuk yang <tuh> jalur uh, ini ada pertanyaan sembari yeah. sekali ada pertanyaan dari, kita, kalau untuk yang jalur Turki Burslari itu kira-kira ada keadaan penginapannya juga? Apakah disediakan mess juga, ataukah kita harus uh, menyewa seperti mas okay. uh, mas Fadil di mas, di flat bersama? Gitu? Okay. Kalau kata Ibu Lia, kalau ikut ikut Turki bus lari itu penginapannya gimana kak asrama. Nah kalau YTB itu kita didapat di, dikasih uh, apartemen gratis gitu dari dia akomodasinya apartemen berang, tiket berangkat dan tiket pulang untuk terakhir kalinya gitu. Kalau untuk uang bekal satu bulan itu kita mendapatkan sekitar 2200 ratus kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2.500 lira mungkin gitu dan itu pun udah termasuk uh, penginapan lain-lain nanti ada penginapan YTB di Istanbul oh, di setiap kota ada semua Oke jadi di setiap kota ada lagi dan juga ternyata ada basis uh, penginapan lagi ya jadi penginapan ya. yang pas ada penginapan ya, yang betul. sudah baik <tuh> Kemudian uh, ketika sudah di sana mas pengalamannya mas Fadil apakah serasa kaget gitu dengan culture shock uh, mereka kan kebanyakan uh, menggunakan bahasa Turki sih, iya. ada apa yang menggunakan bahasa Inggris tapi tidak banyak yang menggunakan juga bahasa Inggris tadi karena kebanyakan menggunakan bahasa Turki. Yang pertama sih mungkin kendalanya dari bahasanya sih dulu mas karena bahasanya itu E, harus emang pakai bahasa lokal sini, baik yaitu bahasa Turki gitu. kita nggak bisa. dan Iya bahasa Inggris tuh mungkin di sini mungkin terpakai 20 persen, 30 hanya 20. Iya hanya. Iya benar. hanya segitu. Baik. ini juga saya rasakan uh. ketika saya ini ya ke kota-kota lain ya, itu termasuk yang ke kota-kota misalnya di ya, tapi kalau di Istanbul ya itu mungkin kebanyakan masih banyak ya di Istanbul, tapi mereka tidak terlalu full mengerti ketika kita menggunakan menggunakan full bahasa Inggris ya baru ketika menggunakan sedikit-sedikit uh, mungkin mereka paham, tapi tidak secara full misalnya kita bertanya tentang panjang lebar mereka akan paham menggunakan bahasa Inggris tapi ada beberapa yang memang ada ada yang bisa oke, Mas Fadil kemudian ketika di sana Apakah langsung meng, uh, mengambil mata kuliah Mas sampai di sana, ataukah ada kelas persiapan bahasa terlebih dahulu? Oke, kalau di universitas negeri kita harus mempersiapkan itu kelas bahasa dulu, paling cepat itu enam bulan, dan paling lama itu mungkin satu tahun. Gitu, jadi uh, ya kelas bahasa eh, ya. itu untuk bahasa Turki ya, eh, untuk universitas negeri karena di universitas negeri itu harus menggunakan bahasa lokalnya seperti saya nih saya dapat tujuh hmm. puluh persen apa itu tujuh puluh tiga persen tujuh bahasa Turki 70 persen bahasa Turki 30 persen bahasa Turki jadi kita sebelum masuk ke universitas kita harus mendapatkan uh, sertifikat dulu yaitu C 1. <coughs> dan kita pun harus harus uh, preparation bahasa Inggris gitu nanti uh, dari universitas yang... 30 nya bahasa Inggris ya Maksudnya. Yeah, sebelumnya bahasa Inggris Oke okay. siap berarti 70% lumayan ya berarti Mas yeah, lumayan, lumayan banyak ya sih. Alhamdulillah dan berlaku untuk yang S2 atau S2 ya yeah, S1 maupun S2 Oh S1 ataupun S2 untuk S3 bagi yang mau S3 nih itu apakah memang ada juga yang langsung menggunakan bahasa Inggris juga ada ya Iya yeah. Kalau S3 kemungkinan ada yang menggunakan bahasa Inggris juga kemungkinan karena saya saya punya teman anak S3 dia menggunakan bahasa Turki tapi harus preparation class dulu atau persiapan kelas ya. gitu selama enam uh, bulan paling cepat terus kemudian <tuh> kalau kita selama di kelas persiapan bahasa dalam perjalanannya kita mengalami kendala atau istilahnya fail atau gagal kita harus mengulang lagi ya Mas dari awal Iya harus mengulang itu dinamakan kalde atau eh, tekar dalam bahasa-bahasa Indonesia nya ngulang atau enggak ada absen di kelasnya udah ngelebihin absen gitu jadi dalam preparation class itu kita harus benar-benar belajar gitu seperti, namanya itu tomer kalau preparation class di sini. Tomet. Tomer. Tomer. Jadi dalam tomer tadi ada berapa step, Mas? Misalkan ada, kan tadi kan kurang lebih um, 6, 6 bulan, bulan. atau ya. Dalam tomer tadi kita diharuskan menempuh berapa ini. Oke, yang pertama. Tahapan, saat, ya, tahapan yang kelasan. pertama yaitu A1 atau dalam bahasa turknya ABIR. Yang kedua, Aiki. Ketiga, Bebir. Yang keempat, Beiki. Dan yang kelima, J1. J1. Ah, C, itu C, kemudian? J1. Okay. Yeah. Sekor-skornya apa ya, Mas, yang harus diperoleh, misalkan dari yang pertama sampai ke J1? skornya masing-masing berbeda. Kalau yang A1 itu, waktu saya itu nilai wajib eh uh, 4 40 atau 60 gitu saya lupa waktu di di A1 itu dari 100 dari 100 dari 140 yeah. ya ya yeah. semuanya da. sama semuanya sama sam, sampai B B2 kecuali B hmm. eh, kecuali J1 beda J1 dapat nilai itu 60 minimal, minimal uh, ya. Ya, mi, minimalnya <tuh> dari 100 <tuh> oke okay. itu dibagi-bagi Okay, Dibagi-bagi uj ujiannya. Yang pertama ada yazma, yaitu membaca. Yang kedua ada listening, mendengarkan. Mm -hmm. Yang ketiga ada konusma atau speaking atau conversation. Yang keempat mm -hmm. ada uh, writing, menulis. Nah, ada writing, menulis. Menulis. Selan. Iya. Kemudian. E, ketika Mas Fadil masuk nih di kelas paling awal, itu merasa kesulitan sekali nggak? Tentunya sangat kesulitan sih. Tentu. Yang baru pertama-tama masuk ke kelas itu, yang harusnya pakai bahasa Inggris tapi dia malah pakai bahasa Turki gitu. Udah full bahasa oh. Turki, itu orang menjelaskan. Kayak seolah-olah kita belajar di pare Kedirilah Kita baru anak orang-orang awam, kita datang. E, kan udah full bahasa Inggris tuh guru-gurunya ngomong, ngomongnya sama di sini gitu Oke jadi ini ya e, langsung pakai bahasa Turki ini menyambung juga dengan pertanyaan dari peserta ada peserta yang bertanya Mas Fadil e, yeah. Mas Fadil awal pertama tahun pertama ketika belajar bahasa Turki diajarkannya menggunakan bahasa Inggris atau e, e, bah, maksudnya gimana gurunya tadi menyambung yeah. pertanyaan saya tadi Berarti otomatis langsung menggunakan bahasa Turki ya. Iya, yeah, kemungkinan eh uh... iya. Oh, yeah. yeah, mereka pakai meng bahasa Turki gitu. Pasti bahasa Turki. Oh. Bahasa Turki. Jadi ini ya, agak ini ya. Agak bingung juga ya kalau misalkan. Yeah. Terus kemudian ada pertanyaan juga dari Mbak Triwulandari terkait buku atau website yang Mas Fadil atau nanti juga Mas Abdur rekomend rekomendasikan untuk belajar simulasi Tomer tadi. Iya, mungkin kalau simulasi tomer banyak universitas-universitas yang buka tomer online dari A1 hmm. sampai J1 sampai J1 C1 itu. Kalau di Indonesia bisa juga ya termasuk bisa kita juga, apply. Bisa juga di Indonesia, seperti Ankara University, Istanbul University gitu. Hmm. Semuanya bisa dipergunakan. Uh, Boleh di uh, Jelaskan sedikit enggak, mas perbedaan mendasar bahasa Turki sama bahasa di bahasa Inggris. Kalau kita yang tahu ya biasanya seperti merhaba gitu. Karena yeah. itu kan kayak atau apa gitu. Oke, kalau bahasa Turki mungkin lebih pusing karena eh, subjeknya itu bukan di depan, subjeknya itu di tengah-tengah. Subjeknya di tengah-tengah ya. Iya. Yeah. Boleh dikasih kalimat gitu mas. Contoh satu kalimat gimana Contoh kalimatnya. bagaimana di tengah-tengah. Ben Simdi Charles eh Simdi Ben Charles Yourson. Charles Yourum. Sekarang oh, saya gitu. lagi bekerja kerja gitu. Kan oh, Ben boleh Ben itu pelan pelan-pelan Mas. Iya, yeah. pelan-pelan. Eh tadi diucapkan pelan-pelan. B Be, Ben Simdi Ben Charles Yourum. Charles Your. Oke. Okay. Charles Your. Di Ben Charlesnya saya sedang bekerja ya. Iya, yeah, saya sedang bekerja kan simdi band uh, simdi itu kan simdi itu kan sekarang Ben itu saya nah udah kebalikan itu uh, antara subjek dan objeknya itu Oke okay, di tengah ya subjeknya yeah, ini sini tengah hmm. Oke okay, mantep ya. ya buat gambaran Bapak Ibu ya Oke okay. juga ini ada pertanyaan juga nih dalam, uh, ada banyak pertanyaan mulai yang pertanyaan dari ada uh, Ibu atau Mbak Ibti Hani kira-kira nanti ketika Mas Fadil nih, boleh juga nanti Mas Abdur ya, juga, apakah ada semacam program short course yang ada beasiswanya juga, yang ditawarkan dari Sakarya University? Sepertinya ada ya, Mas? Kalau dicek di websitenya itu ada program-program short course ya? Termasuk ya. yang banyak itu ya? Ya, ya. pernah lihat ya, Bapak? Ada nanti ya, Mas? Mungkin yang dulu, misakannya, Bapak-Ibu berminat ke uh, universitas Sakar Sakarya Universitas mungkin Bapak Ibu bisa searching di Google itu uh, linknya Sakarya University mereka bakal menjelaskan tentang uh, segala macam untuk kebutuhan uh, di kampus itu bagaimana terus beasiswanya itu kayak gimana cara apply nya itu kayak gimana dan itu bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu mungkin bisa okay. lebih paham gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya atau Bapak-Ibu yang pertama ketika masuk, Bapak-Ibu pilih bahasa Inggris ya. Nanti ada. Saya pernah sempat buka ya, termasuk kampus sekampusnya yang top university dari Turki. Di antara ada coach ya Mas Ko, sama Sabaji yeah. ya. Bu Sabaci. Sabaji. Uh, Bacanya gimana, Mas? Buajisi. Bu Bu Ajici. Bu gimana pelan-pelan, Mas? Bu Ajici. Bu Ajici. Bu Ajici ya? buat buat lumayan ini ya beda ya oke terima kasih uh, ada pertanyaan <tuh> lagi nah itu betul okay. University -t -t ini di Sakarya Sakarya ya Bapak Ibu iya. linknya kemudian Mas uh, Abdul boleh cerita juga terkait tadi sudah pengalaman belajar bahasa Kemudian setelah belajar bahasa, Mas Abdur sekarang sudah masuk ke jurusan ya, Mas. Ini tahun di jurusan tahun pertama atau tahun keberapa, Mas? Halo. Iya, Mas Rito. Mas, eh, kok Mas Abdur mohon maaf, Mas Fadil. Mas Fadil dulu, halo. Halo. Oh, ya. halo? Ya, mohon maaf Mas Wadil dulu, ini sekarang udah masuk di jurusan di tahun di, keberapa? tahun pertama? Ya. Di jurusan itu. tahun pertama ya? karena ini tahun pertama yang... saya datang itu harus belajar dulu bahasa gitu. Kesulitannya apa Mas? Ini kan dari bahasa yang pelatihan bahasa atau di persiapan bahasa itu juga udah susah nih. Ke tahun pertama ini full pakai bahasa Turki ya? Ya, itu wajib, wajib bahasa Turki semua. Dan itu bahasanya pun beda-beda gitu bahasa baku dan bahasa gitu, Tomer itu beda kalau bahasa Tomer itu untuk keseharian kita daily activity, daily activity uh -huh. kita Tuh. ketika kita masuk ke University ke, udah masuk ke kelas itu bahasanya pun beda-beda semua bahkan oh, saya pun okay. tidak mengerti gitu apa yang dijelasin uh, guru itu terus kalau misalnya tidak mengerti gimana Mas Mas Fadil coba tanya ke gurunya setelah selesai perkuliahan gitu boleh ya mereka welcome ya. ya mereka mereka Amin. pasti welcome banget sama yang namanya foreigner atau orang asing. Mereka bakalan uh, membantu gitu. Untuk yang kesulitan bahasa. Nanti kita bakalan dimasukin ke grup kok, dimasukin ke grup kampusnya, dimasukin ke grup tomernya. Nanti kita bakalan nanya-nanya di situ. Dan kalau bahasa itu kan lebih ke ini ya Mas ya, lebih ke, ke apa terlatih gitu, sering. Ya. Yeah. Jadi kita harus banyak-banyak mencari relasi dari orang-orang Turki, biar kita sama-sama okay. ngobrol sama orang orang Turki gitu. Oke, okay. terima kasih Mas Fadil. Halo, Mas Fadil. Ya, terima kasih Mas itu. Boleh sebelum, sebelum kita geser ke Mas Abdur, ada satu pertanyaan. Kira-kira Mas Ab, uh, mas Fadil suka dukanya kuliah di Turki apa? Oke, okay, suka, duka. suka. Ya. Saya jelasin dulu dari dukanya mungkin. Iya, boleh-boleh dari bad news ya. Iya, yeah, bad, bad news. news. <laughs> mungkin yang pertama, kendala makanan sih Mas. Ada juga di sini restoran Indonesia, tapi harganya itu dua kali lipat dari restoran di Indonesia. Gitu banyak di sini makanan-makanan Indonesia kayak gitu ada warungnya gitu wataknya ya. yang pertama kendala makanan karena makanan di sini bener-bener hambar semua Mas gak ada rasa semua kecuali manisan tatle hmm. Terus, tapi kalau makanan ini enak ya saya sempat yang itu Malaysia itu enak sekali ya, ya. Mas juga temu itu waktu kita T datang uh -huh. itu. Tapi Tamo itu memang ini ya, jaringan ini ya, bukan hanya satu aja. Ternyata saya cek itu Tamo. Yeah. Ini ada makanannya ada nasi lemak itu ternyata bisnis franchise ya. Dia ada yeah. di beberapa lokasi. <tuh> Oke. Okay. Habis ini Mas kesukannya sebelum pindah ada ke Ada yang Mas? Abu, lagi mas. Kak, apa uh, sih boleh... pantangan yang nggak boleh di Turki yang mungkin kalau di Indonesia itu bukan masalah gitu. Oh, kalau di Turki mungkin enggak ada pantangan mas. eh Bu enggak ada pantangan yang harus diwajibin gitu jadi gitu. contohnya nih contoh yang lebih konkret pantangannya tidak ada ya tidak Misalkan ada. nih misalnya, misalnya kita di Jepang atau di Cina kita ibadah di tempat terbuka gitu kan tidak, tidak boleh, boleh ya? harus di tempat ya kan kalau di Turki bebas bebas kalau di Turki tuh kita mau kita tuh sistemnya itu sistem Eropa Eropa Muslim gitu mas jadi kita musor masjid banyak di sebelah rumah ada setiap setiap jalan pasti ada masjid gitu baliknya pun gereja gereja juga banyak di sini dan di Turki pun mayoritasnya itu Islam ya tapi Islamnya itu Islam Eropa beda dengan Arab Islamnya itu Islam Eropa jadi kerudung ya, itu masih tak, pada dibuka-buka. Gitu. Ya nanti kalau bapak ibu main ke Istanbul atau ke kota besarnya pasti merasakan ya suasana nya ya perpaduan antara Eropa Asia. Karena eh, yang memisahkan adalah Selat Bosporus ya mas itu udah ganti ya. Iya Selat Bosporus. Geser ya, mas sukanya apa mas? Tadi belum disampaikan. Ya. Suka paling suka di. Sukanya di Turki itu kita dapat. Uh, relasi dari orang-orang Eropa, sebetulnya kita uh -huh. mau cari kerja part time kayak gitu, jadi kita lebih gampang uh -huh. gitu di, uh, dibanding uh -huh. Indonesia dan gajinya pun emang jauh lebih beda dari dari Indonesia, lebih besar gitu, ya lebih besar daripada Indonesia. Di sini uh -huh. itu tidak menggunakan UMR kalau di Turki itu, jadi dia sesuai kita kerja, kita mahasiswa kita akan dikasihani sama yang si bosnya itu. Itu sukanya. Yang pertama mendapatkan gaji besar. Terus nah. <laughs> terus apalagi ya sukanya? masjid di mana-mana ada gitu. Dimana mana ada ya. Iya. Termasuk yang Haji Pemirsa sama Sultan Ahmed bisa kita datang tangkapan pun ya. Iya, bisa tangkapan pun yang di mana Hagia Sophia sekarang bisa digunakan untuk sholat.